Inna Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nusta'firuhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Misai'ati a'malina Man yadihillahu falamu dhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kala Allah Ta'ala fi kitabihin kareem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 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه Wa dhalalah Wa dhalalatin Ummatan Islam Sesungguhnya Allah menciptakan manusia Untuk sebuah tujuan yang sangat agung yaitu untuk beribadah kepadanya saja Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Dengan bakat dengan bekal akal Untuk memahami tentang ayat-ayatnya Dan agar berpikir bahwasannya Ilahnya adalah satu, itu Allah Azza wa Jalla. Pencipta langit dan bumi. Allah satu-satunya yang telah memberikan rezeki. Allah satu-satunya raja alam semesta ini. Maka Allah memerintahkan manusia agar mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Allah berfirman wa ma arsalna min rasulin Ilahul Huwi Illahi Anhu La Ilaha Illa Ana Fagbudun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku. Maka sembahlah Aku saja. Itulah tujuan kehidupan manusia agar menjadikan Allah satu-satunya yang, di, yang disembah, sehingga manusia hanya berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Sehingga manusia hanya bertawakal kepada Allah Tidak kepada selain Allah Sehingga manusia hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah Dan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal Maka Allah pun mengancam orang-orang yang berbuat kesyirikan Bahwasannya Allah tidak akan mengampuni mereka Apabila mereka wafat di atasnya. Allah berfirman Inna Allah ala yafiru ayyusyarakabih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ sesungguhnya Allah mengampuni dosa Allah tidak mengampuni dosa syirik dosa untuk dipersekutukan dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu umat Islam bahkan Allah mengancam bahwasanya orang yang wafat di atas kesyirikan dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya selama-lamanya Allah berfirman, Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah haramkan ia masuk ke dalam surganya dan tempatnya dalam api neraka. umat al-Islam. Maka kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan berusaha untuk meninggalkan berbagai macam hal yang berbau kesyirikan sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya jangan sampai kita berbuat kesyirikan bagaimana Rasulullah SAW menjaga Tauhid ini agar benar-benar terpatri di dada para sahabat Rasulullah SAW dan agar tidak agar tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid Rasul bersabda alalatlahi la alal yahudi wan nasar wan nasara ketahuilah lah, ketahuilah laknat Allah atas yahudi dan nasrani kenapa mereka ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid mengapa demikian karena itu wasilah menuju kesyirikan yang akhirnya kemudian disembahlah kuburan tersebut selain Allah Azza wa Jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu Lima hari sebelum beliau wafat maka subhanallah ya akhi Islam padahal pada waktu itu para sahabat tauhidnya luar biasa keimanannya luar biasa namun Rasulullah tetap mengingatkan kepada para sahabat tentang bahaya besar yang akan menimpa umat Islam ini apabila mereka menjadikan kuburan sebagai masjid sehingga akhirnya menjadi tandingan selain Allah sehingga banyak manusia yang hatinya tergantung kepada kuburan sehingga banyak manusia yang hatinya sangat mengagungkan kuburan sehingga akhirnya mereka pun mempersekutukan Allah azza wajal Padahal kita sebagai seorang Muslim hanya mengagungkan Allah saja. Seorang Muslim hanya menjadikan ibadah kepada Allah saja. Rasa takut kita hanya kepada Allah yang lebih besar. Demikian pula cinta kita, benci kita dan semua macam ibadah, terutama ibadah hati kita, benar-benar kita hanya kepada Allah Azza Wajal, umat Islam. Maka Rasulullah SAW. Memperingatkan agar tidak berlebih-lebihan Kepada orang-orang saleh. Rasulullah s.a.w. mengingatkan Agar tidak memuji beliau berlebih-lebihan Rasul bersabda La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku kata Rasulullah Seperti orang-orang nasrani Yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibn Maryam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau umat Islam ini menjadikan kuburan beliau sebagai tandingan selain Allah maka Rasul bersabda, 'La tatahihu kabri ida' jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kata Abu Khadir Al Munawi menafsirkan makna id apa yang dimaksud dengan id, yaitu yang dikunjungi dengan waktu yang telah ditetapkan, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali dan berkumpul di sana ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai read saudaraku sekalian umat Islam. itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan agar disampaikan kepada generasi setelahnya bahwasanya kewajiban kita adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Dan jangan sampai kemudian kita mengagungkan selain Allah sehingga kita jatuh kepada kesyirikan umat Islam. Bagaimana kita melihat di zaman Nabi Nuh? Ternyata sebab utama mereka jatuh kepada kesyirikan akibat berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Ketika ibnu Abbad menafsirkan tentang firman Allah dalam surat Nuh, Wa kalulat darunna aliha takum. Mereka berkata, "Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan wad. dan Nasr kata beliau, 'Mereka itu nama-nama orang-orang saleh.' Sewaktu hidupnya, ketika mereka telah meninggal dunia, maka kaumnya pun kemudian menggambar mereka." Menjadikan patung-patung mereka Bukan mereka sembah Tapi sebagai apa Motivasi mereka untuk beribadah kepada Allah Ketika kaum itu telah meninggal dunia semuanya Datanglah kaum yang lain Anak-anak mereka Lalu Iblis menyatakan bahwasanya dahulu Ayah-ayah kalian menyembahnya Kemudian terjadilah penyembahan Kepada patung-patung orang-orang soleh tersebut Ternyata kusyirikan yang pertama kali muncul di dunia saudaraku sekalian. Akibat berlebihan kepada orang-orang salih. Naam, kita mencintai para wali naam. Kita mencintai para ulama. naam. Kita mencintai orang-orang salih. Akan tetapi cinta kita kepada Allah harus lebih agung. Dan tidak boleh kita menyamakan orang-orang salih itu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita memberikan kepada orang salah itu sifat-sifat rububiahnya Allah Azza wa Jalil. Tidak boleh kita berlebihan kepada mereka ya, ya umat islam Karena itu adalah merupakan sebab utama munculnya kesyirikan. Aku lukaw lihada wa astaghfirullahalewalakum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu alla la ilaha illallah wa'adahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh ummatan islam Ketika ada suatu kaum berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah, anta, anta sajiduna wabnu sajidina Engkau sajid kami dan anak dari sayyid kami. Maka Rasulullah menegur mereka dan bersabda. As-sayid Allah. Sayid itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Rasulullah s.a.w. mengingatkan. Beliau bersabda kepada mereka. La Jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesyirikan. Subhanallah. Padahal beliau sayidu wala di Adam beliau adalah sajid kita tapi ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah antas sajid kami anak dari sajid kami Rasulullah khawatir mereka itu perkataan seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan maka Rasulullah mengingatkan agar masalah ini jangan sampai kemudian memalah menimbulkan kesyirikan ya umat islam demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau apabila datang Para sahabat tidak berani menyambut beliau sambil berdiri. Bayangkan, Rasulullah tidak suka disambut sambil berdiri. Sampai-sampai di wajahnya terlihat kemarahan ketika para sahabat menyambut beliau sambil berdiri. Dan maka dari itulah para sahabat tidak berani. Rasulullah juga bersabda, Man sarrahu an yata Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Semua itu untuk memelihara janabat tauhid. Untuk memelihara tauhid agar jangan sampai jatuh kepada pengagungan kepada selain Allah. Pengultus-pengkultusan kepada selain Allah azza wa jalla. Inilah ya akal Islam agama kita. Agama Tauhidullahi Azza Wajal yang menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rob kita, sebagai sesembahan kita, sebagai tempat tujuan kita di dalam ibadah kita. Karena sesungguhnya Allah lah pencipta kita, ya umatan al Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta ka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majidu. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma khfir lil al muslimin wal wa muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal wa amwat Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Fayaqadiyal hajat Allahumma atub alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal al alamin Allahumma afina fid dunya hasanah Wa fil afirati hasanah Waqina adab al-nar Ibadah Allah Inna Allah ya'mru bil adli wal ihsan Wa ita'idhi al-qurba wa yanha'ani al-fahshai wal-munkari wal-baq Ya'idhukum la'alakum tadakkarun Fadkuru Allah al-Azim wa Washkuru wa ala ni'amihi yazidkum wa zikru Allahi akbar